James Patrick Page O'B, atau yang populer dengan nama Jimmy Page Dia adalah seorang musisi, penulis lagu, gitaris dan pendiri grup musik rock Led Zeppelin Dia lahir pada tanggal 9 Januari tahun 1944 di Inggris Sebelum mendirikan Led Zeppelin, dia lebih dulu membentuk band The Yardberg Yang eksis pada 1966 hingga 1968 Jimmy Page, menjadi inspirasi bagi banyak gitaris top dunia dia juga sebagai salah satu gitaris terbesar dan paling berpengaruh di dunia.